siswa-siswi di sini hatinya bisa bergerak e, untuk peduli dengan sampah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi-bagi ya coklat ya iya luar biasa tadi ya pengalaman-pengalaman tentang sampah ya tiga teman kita sudah maju ke depan tadi Uh, mudah-mudahan sekali lagi uh, apa yang disampaikan oleh Ibu Sulfi, Ibu Fitro gitu ya Itu betul-betul bermanfaat untuk kita dan kita mulai dari sekarang Mulai dari hal terkecil, mulai saat ini mudah-mudahan bisa uh, apa berusaha untuk menjadi lebih baik untuk pengelolaan sampah ini gitu ya uh, Kemudian apa yang uh, apa namanya yang menjadikan PR besar untuk kita itu adalah betul tadi e, penampungannya memang belum ada gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kita e, apa namanya bertahap untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Bu Sulfi tahu banget S 50 ampere. rumahnya juga di samping sekolah, ya hati-hati loh. Ya. Nanti Bu Sulfi kalau ngelihat yang cowok-cowok ganteng ini nggak sholat Jumat, tempuk baya gardu duhurku, ya kelihatan tuh sampah tuh, awas. Ya, jangan sampai menjadi sampah masyarakat ya. Oke, itu saja mungkin uh, acara yang kedua ini ya tentang pengelolaan sampah.